Ya, nah, <laughs>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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar yang sangat membanggakan sekali ya Alhamdulillah untuk perolehan sementara voting di ajang IMA 2022 Bunda Lesi Gejora persahabat ya masih memimpin perolehan voting sementara persahabat ya Masih di puncak Nomor 2 ada Lyodra, Masya Allah banget ya Alhamdulillah Mudah-mudahan konsisten ya Bunda Lesti Kejuara berada di posisi pertama amin. Kita yakin idola kesayangan kita akan membawa piala penghargaan Indonesian Music Award 2022. Kemudian juga bersahabat ya ada vitamin yang sangat benar membahagakan sekali. Satu jam yang lalu diunggahannya Om Izhar mengunggah video abang El aduh masya Allah banget ya kangen akhirnya terobati juga di persnelbed dia melihat abang Fatih yang begitu lucu dan sangat menggemaskan masya Allah mudah-mudahan sehat selalu untuk abang El Mudah-mudahan idola kesayangan kita pun selalu diberikan kesehatan. pertama kita lihat ya di sini Om Izhar dan BBL, pertama sepertinya lagi di Bandung ya. Ada tentunya Trans Studio juga di situ, masya Allah. Pokoknya apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kita lihat juga pertama kalimat caption yang dituliskan oleh Om Izhar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, amin. Masya Allah, banget ya ini doa baik banget dari Om Izzar mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat amin kemudian juga persahabat ya kembali kita mendapatkan cirukan vitamin Masya Allah banget ya Masya Allah luar biasa pokoknya vitamin malam hari ini kita dapatkan Papa B, Bunda Lesti dan Abang El Masya Allah banget ya lagi main bareng tuh ini cute banget dilihat bajunya sih persahabat ini baju semalam apa mungkin letos kita hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan sehat terus untuk mereka Dan pastinya kita selalu dibikin bahagia Kita lihat juga bersahabat ya. banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun oleh MN mengatakan Masya Allah, tabarakallah Bandung, pastinya katanya tuh, Masya Allah banget ya Ada juga tanggapan lain dari akun Dewa Sulastri 78 di Trans Studio Bandung sepertinya Min katanya itu Masya Allah Kita lihat juga tanggapan dari Pirman Ya Leslar nginep di Hotel Trans juga di Bandung Ada videonya di Payen katanya itu Masya Allah Pokoknya bahagia terus Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin Dan berikutnya juga bersahabat ya Ini kita mendapatkan kabar terbaru diunggah unggahan Kak Sania Kak Sania sedang berada di tempatnya Amina di tempatnya kak Aurel ya masya allah banget nih teman kerabat bunda Leslie Ras dan berkumpul seperti ini perkumpulan ibu-ibu arisan ya masya allah kita lihat tuh Amina gemoy juga nih persahabat ya kita lihat juga tuh ada kak Marjin... ada Bibi Guzel masya allah banget ya ada abang El juga yang lagi digendong tuh aduh masya allah banget ya memang bener-bener idola kesayangan kita punya kantong ajaib Doraemon... wow Pintu ajaibnya persahabat ya. Masya Allah tuh. Bunda Leslie ke Aduh, Abang El. Selalu bikin kita salvok banget ya. Masya Allah banget tuh. Ada Kak Margin juga. Ini luar biasa persahabat ya. Doakan yang terbaik apapun yang dilakukan. Selalu dimudahkan. Kita henti-hentinya mendoakan yang terbaik terus ya untuk Leslar. Kita happy banget. Mendapatkan asupan vitamin yang sangat bener-bener membahagiakan. Doakan, support, dan dukung terus untuk Leslar. Jangan patah semangat untuk warga Konoha Mudah-mudahan kita kompak, kita solid Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan Kita masih menunggu cidukan terbaru Hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Dilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh